Takut menjelaskan bergabung Allah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Baik. sejauh mana kita mengasihi Tuhan itu yang paling mendasar. Tadi itu yang paling menentukan kita bisa mengasihi seseorang tak kala kita mengasihi Tuhan dan ukuran yang meraih saya kasih kita kepada Allah bagaimana kita kepada sesama kita nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus kita perlu memahami ini karena ini menjadi dasar menjadi titik tolak dan tolak ukur kita melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan nah secara sikap saya katakan arti mengasihi Tuhan itu ialah dengan hidup secara totalitas jadi mengasihi Tuhan secara dengan hidup kita secara totalitas artinya segenap hati segenap jiwa akan budi kita tidak bercabang itu Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita Nah itulah yang kita sebut mengasihi Tuhan Kerja Kristus Ramani Indonesia nomor 162, 163, dan 164 Tentang peneguhan pendeta dan pentadisan pendeta GKRI Jemaat Diaspora Kopilas. Menimbang 1. Surat Permohonan Gembala Sidang GKRI Jemaat Diaspora Kopilas Tertanggal 20 Oktober 2016 nomor 9 Perihal Permohonan Peneguhan dan Pentabisan Pendeta Tata Gereja GKRI Pasal 24 Butir 1 dan 2 2. Tata Laksana GKRI Pasal 31 Butir 1 sampai 3 memperhatikan satu surat pernyataan menerima panggilan Tuhan untuk melayani sebagai pendeta di GKRI dua, syarat-syarat yang telah dipenuhinya sebagai seorang pendeta GKRI oleh karena itu diberikan kepadanya hak menggunakan jabatan pendeta serta segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan jabatan tersebut Demikianlah surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, keteliruan, Maka akan diadakan perbaikan seperlunya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2016 Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia Pendeta Sejamuddin Agumai MA Ketomun Pendeta Heilihia SDA Sekretaris Umum Tembusan yang termat Gembala Sidang GKRI Jemaat Diaspora Kopilas, yang termat Majelis Daerah GKRI se-Indonesia, yang termat Dirjen Bimas Kris dan Protesan Kemenat RI, yang termat Membimas Kris dan Provinsi DKI Jakarta, dan yang kelima adalah Arsip. Ketika, maka saya minta saudara yang akan ditabiskan ke depan. Masa Yang pertama, apakah saudara yakin Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pendeta di GKI? Ini? Apa jawab saudara? Iya, saya yakin. Kedua, apakah saudara yakin sebagai dasar pekerjaan saudara yang kurus ini bahwa Alkitab, Al Firman, Alas satu-satunya ukuran lima yang benar? Apa jawab saudara? Iya, saya yakin dengan dasar Ketiga, apakah saudara akan setia? melakukan tugas sebagai pendeta berdasarkan panggilan Tuhan dan ajaran firman-Nya serta anggaran dasar dan tata gereja GKRI apa jabatan ya, ya saya berjanji dengan setia. Demikian ikrarku akan setia Saudara di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan dan hamba Tuhan. Persetujuan ya janji jadi setiap pendeta yang ditebukan di hadapan Allah Bapa Yesus Kristus dan roh kudus serta pimpinan sinode dan majelis daerah majelis jemaat dan jemaat kita saya berjanji bahwa satu saya percaya firman Tuhan dan akan hidup menurut firman Tuhan serta memerintahkan isi Alkitab sepenuhnya dua saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab. Saya akan memberikan keladan dalam kasih, kesetiaan, pengorbanan, dan dengan sukacita mengembalakan kawanan domba Allah yang, yang dipercayakan kepada saya. Saya akan mati tata geria, dan data kesanaan GKRI yang telah ditetapkan oleh Sidang sinode sebagai pedoman kerja dalam pelayanan. Tiga, saya akan menaati dan menghormati Gembala Sidang dan pimpinan Sinode maupun Majelis Daerah GKI, serta berkonsultasi dalam melaksanakan pelayanan. Empat, Empat saya, saya berjanji dengan tulus hati Sasat, satu, saya tidak akan mengajarkan atau mengembangkan pengajaran sesat yang, yang bertentangan, bertentangan dengan Alkitab dan pengakuan iman GKI. Dua, saya tidak akan memecah belah jemaat. Dengan menyebarkan isu atau menghasilnya Tiga, saya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Empat, saya tidak akan melakukan perbuatan yang memalukan nama Tuhan dan tidak benar Lima, saya tidak akan melayakan tugas saya sebagai pendeta di mana saya ditempatkan melainkan akan mengutamakannya untuk kemajuan dan pengembangan DKI Serta kemuliaan namanya 5. Apabila, Apabila saya ternyata bersalah melanggar firman Tuhan atau salah, salah satu janji, janji setia ini maka saya bersedia dinasihati atau ditegur oleh pimpinan, pimpinan sinode majelis negara atau gembala sidang atau secara bersama-sama Demikian penyakit janji setia ini saya ucapkan dengan penuh kesadaran dan tanpa ketenangan dari siapapun juga Amin. Saya mau panggil ya. Ibu Esther, tapi apa? Saya mau tanya, Ibu Robert, Ibu Pati, ya. di samping masing-masingnya. <tuk> lebih lebih berat. Nah, namanya saja sudah pendeta, saya katakan -kata ini semua di Jangan lihat orang bukan pendetanya saja, nah, bukan bapaknya saja, tetapi siapa kalian. Jadi saya mau tanya kepada Ibu Esther, kepada Ibu Rober, kepada Ibu Bupati, apakah akan mendukung bahwa bapak ini menjadi pendeta? Kami mendukung. Semai akan mendukung bahwa bapak ini akan mengajar tugas kami pendeta. Ya, tanpa dukungan ibu-ibu semua mereka tidak bisa banyak berbuat. Ya, maka pelarangan dukungan, bayaran doa. Orang semangat, saudara-saudara, menjadi pendeta dalam nama Allah, Bapa Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Oke. Selanjutnya Pada pendeta Robert Siringoringo Ringo Berikan sorang-sorang Selamatkan -sorang. Pendeta Berkati Dan yang terakhir Pendeta Fatiasa Telambanua Mari berikan sorot-sorot. Selanjutnya, Tunggu Pak. Selanjutnya, para pendeta memberikan selamat, mulai dari Pak Ketum, Ibu Gembala, Sekretaris MD, Ketua MDBK Jakarta, Terakhir yang bicara Selamat untuk kita kasih Terima kasih